Oke okay, baik, Bapak-Bapak bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua uh, Hari ini merupakan hari yang tentunya sangat membahagiakan buat kita semua Tadinya kami agak kurang yakin Bapak-Bapak Bahwa dalam dua hari kita bisa mengundang para peserta sebanyak ini Ternyata di luar dugaan respon dari para e, penggemar APKPI ini cepat sekali dan terbukti bahwa dalam dua hari kita menyebarkan undangan pesertanya sudah melebihi kuota. Jadi di atas 100 peserta Pak. Ya, Mudah-mudahan hari ini e, merupakan hari pembuka yang baik untuk membuka tali silaturahmi di antara para praktisi keselamatan pertambangan. Dan tentunya untuk menyambungkan rasa dengan APKPI, Pak. Jadi sebenarnya program APKPI ini adalah program yang APKPI Sharing System ini adalah program yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Tapi untuk di kesempatan kali ini tentunya sangat berbeda dengan biasanya, karena biasanya kita tetap muka langsung, tapi hari ini kita menggunakan media online, Zoom ya Pak ya, dan terbukti mendapatkan respon yang sangat baik. Jadi insya Allah uh, uh, momen sepanjang ini tidak hanya ber, hanya sekali ini, kita akan melakukannya berulang-ulang pak, ya insya Allah rutin secara berkala dan uh, seperti Pak Al-Mahano, insya Allah uh, setelah Pak Dwi ini beliau sudah sanggup untuk menyampaikan uh, ilmunya gitu ya, beliau akan turun gunung untuk menyampaikan ilmunya. Tentunya ini adalah suatu hal yang jadi mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oh ya, uh, maaf sebelum Pak Dwi menyampaikan materinya, uh, satu hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah uh, yang saya dapatkan ilmunya dari Pak Bi. Pak Bi itu adalah pakar branding, Pak. Jadi di zaman chaos seperti sekarang, artinya zaman lockdown, di mana bisnis mati, pekerjaan, istilahnya tidak bisa dilakukan secara bersama-sama, tapi secara prinsip bahwa otak manusia itu tidak akan pernah mati, Pak. Ya. Jadi dalam kondisi apapun otak manusia tetap hidup dan tentunya dengan kondisi otak yang tetap hidup tadi, kita harus dalam kondisi lockdown pun merupakan kesempatan yang sangat bagus buat kita untuk bahkan untuk kita gunakan untuk memperkaya khasanah ilmu kita. Ya. Sehingga nanti pada saat kondisi normal kita akan lebih siap lagi menghadapi segala tantangan, gitu. Amin. Kalau prinsipnya Pak B, pakar branding, dia mengkorelasikan dengan bahwa branding tetap harus jalan, gitu ya. Jangan sampai branding mati, gara-gara uh, satu bisnis mati, gitu. Tapi kalau di sini saya korelasikan dengan keilmuan kita di bidang keselamatan pertambangan, bahwa walaupun kondisi lockdown, saatnya yang tepatlah untuk kita banyak belajar. Kira-kira begitu awalan dari saya, Ee, sebelum waktu sepenuhnya, saya akan berikan kepada Pak Dwi. Jadi, topik hari ini yang akan disampaikan beliau adalah e, mengenai e, Halo. apa, Pak Dwi? Kok sampai saya karena saking <lacht> e, semangatnya sampai lupa topik yang mau disampaikan? Oke, betul ya. Jadi nanti akan Pak Dwi akan menyampaikan, Bapak-Bapak, ini akan kita sampaikan dalam dua men, ya Pak ya. Jadi pertama, pertama adalah Pak Dwi akan menyampaikan 30 menit, kurang lebih, ya Pak ya. Itu ada tanya jawab atau bagaimana Pak Dwi? Uh, ya, ya betul, dua termen, Pak. Ya. Jadi dua termen, 30 menit untuk menyampaikan uh, presentasinya, kemudian uh, 15 menit tanya jawab, berikutnya akan dilanjutkan lagi, tanya jawab lagi dan akhirnya closing. Jadi sebenarnya Safety Leadership for Safety Personnel ini Pak Dwi menyampaikan dalam sesi dua hari ya Pak ya? Tapi untuk kali ini hanya disampaikan dalam waktu 2 jam. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dua jam kurang ini kita bisa optimalkan Optimalkan sebaik mungkin untuk menimba ilmu dari pakarnya Sesti kita, ya Pak Dwi nanti akan memperkenalkan diri siapa ya, timnya, ya. Jadi saya nggak nggak usah memperkenalkan di sini. Baik. Hari sekali lagi kita panjatkan syukur bahwa dari hikmah uh, lockdown kita semua malah bisa bertemu, meskipun jarak jauh. Karena kalau ini hari kerja saya nggak mungkin rasanya nggak mungkin bisa ketemu sekian banyaknya dalam waktu pendek. Sehingga mari kita syukuri sehingga pertemuan yang singkat ini mudah-mudahan uh, bisa saya lihat, saya lihat. bermanfaat. Jadi, ya. Topik kita adalah safety leadership Jadi, ya. for personal HSE atau kepada orang-orang safety. Mengapa saya fokuskan pada orang personal safety, karena safety leadership itu prinsipnya adalah sama, hanya makainya bagaimana itu tergantung dari siapa yang akan memakai. Jadi yang memakai pengawas itu akan berbeda dengan yang memakai middle management. Leadership yang, leadershipnya orang safety dengan orang uh, operation sudah pasti beda, karena leadership adalah how-nya, jadi bagaimana melakukannya. Dan sedang apa yang dilakukan tergantung dari posisi kita masing-masing. nah Hari ini kita karena berkumpul dengan personel HSE, maka leadership kali ini adalah khusus bagaimana seorang HSE melakukan tugasnya the leader way jadi dengan caranya leader. Mari kita perhatikan sebentar mengenai pesan atau concern dari Druray ini. Druray ini seorang dokter uh, safety dari Australia yang dia mengatakan ya bahwa sangat mengkhawatirkan. Jadi ini bahasa Indonesianya sangat mengkhawatirkan bahwa masih banyak sekali kecelakaan dan Indonesia kena pertambangan Indonesia kena banyak sekali kecelakaan di tengah-tengah di tengah-tengah upaya keselamatan kerja ini luar biasa banyaknya dokumen apa saja yang kita nggak punya semuanya adalah ada ya. sehingga timbul pertanyaan dari beliau seorang pakar di sebuah konferensi dilemparkan ini kalau gitu sekarang ini adalah kita ini menanyakan upaya yang, yang sudah kita lakukan dengan safety selama ini sebetulnya manfaat apa enggak sih? Sebetulnya Ada ada gunanya apa enggak sih? Kurang lebih seperti itu. Jadi, patut dipertanyakan program safety kita selama ini benar apa tidak sih? Seorang pakar di sebuah konferensi internasional menanyakan seperti itu, kemudian menjalan peserta semuanya. Peserta siapa yang merasa tidak tidak Nah, setuju dengan statement saya, silahkan angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Ya. Kemudian di... melihat pakar yang lain, jadi waktu saya melihat Druray menyampaikan itu, itu betul-betul pertanyaan bagi saya. Benar juga ya, benar juga. Dokumen segini banyaknya. Tetapi kecelakaan juga segini banyaknya. Gitu. Nah, nampaknya setelah saya buka-buka lagi dari almatis ini, ini dengan tidak mungkin mereka berdua belum pernah ketemu, tapi Elmatis menjawab bahwa I don't think we are teaching associate principle. We are teaching the rules and procedures to follow, and this is very limiting. Ya, saya pikir karena kita ini selama ini mengajari tim kita, kita nggak pernah mengajari tim kita ini prinsip-prinsip. Kita kebanyakan hanya ngajarin mereka dengan pasal-pasal, aturan-aturan, dan itu sangat terbatas. Itu menurut dari Almaty. Saya pikir-pikir, saya renung-renungkan. Benar juga. Benar juga. Bahwa kita nggak pernah ngajarin konsep. Kita nggak pernah ngajarin filosofinya. Semua program itu secara konsep berarti apa. Kayaknya kita, kita miskin di situ. Kemudian kita saya lihat lagi nyambung-nyambung. Saya buka uh, Simon Sinek, saya yakin teman-teman semuanya sudah familiar semuanya lah ini ya. Simon Sinek mengatakan bahwa di sebuah organisasi, ya, sebuah organisasi, hampir atau semua orang itu tahu apa yang dia lakukan tahu, karena itu ada di job desk. Jadi mereka itu akan melakukan apa tahu. Tapi hanya sebagian, ya hanya sebagian yang mengerti bagaimana melakukannya. Dan hanya sedikit sekali yang mengerti mengapa itu harus dilakukan. Hubungannya dengan pencegahan kecelakaan. Nah, sekarang mari kita renungkan bersama. Program safety yang segitu banyaknya ini, kita tahu bahwa itu program CFT, itu what -nya. Dan kita sebagai pakar safety juga kita memahami betul how melakukannya. Tetapi mungkin belum semua dari kita memahami betul mengapa setiap program itu dibuat. Program satu dengan yang lain dibuat, didesain itu dengan tujuan keunikan masing-masing. Itulah why -nya. Jadi, marilah kita mulai leadership kali ini yang hanya sekitar dua jam ini, mari kita kita jalanin, karena ini saya baca, ini adalah introduction, tapi dipancing dengan tiga pakar yang menyampaikan tadi itu yang membuat mari benak kita ini uh, memulai seperti leadership ini apa yang akan kita bahasin nanti yang akan kita bahas adalah apa itu leadership terus agar kita dianggap leader oleh orang lain itu caranya bagaimana ya Agar orang lain menganggap atau menerima kita sebagai leader, terutama anak buah. Agar anak buah menerima kita menjadi leader, itu apa syaratnya? Kemudian ciri-ciri leader itu seperti apa? Karena ciri-ciri orang baik, ciri-ciri pemimpin, itu kalau kita ketahui, kita bisa menerukan. Itu. Kemudian masuk ke elemen safety leadership. Safety leadership ini banyak. Di sini saya ambil nanti sebelas saja. 11 yang kurang lebih banyak sekali dipakai, ada 11 elemen. Yang intinya dari elemen-elemen safety leadership inilah how bagaimana caranya seorang leader menjalankan safety. Contohnya vision. Jelas, kita enggak mungkin menjalankan safety tanpa kita punya safety vision. Enggak punya impian safety enggak mungkin, artinya bahwa kita bisa menjalankan seperti dengan baik. Komitmen, kita semua sudah tahu. Ya. Akuntabilitas, kita semua juga sudah tahu. Bagaimana kemampuan kita menjalankan tanggung jawab kita, itulah tanggung gugat kita. Effective communication, ini adalah salah satu salah satu keterampilan dari leadership. Effective communication, nanti dan seterusnya sampai nanti 11 Kemudian... Kalau soft leadership tadi adalah hownya, bagaimana melakukannya, maka maka ini menerapkannya di mana? Menerapkannya karena hari ini saya ketemu para sehabitat dengan saya, ini generasi generasi uh, muda sehabitat dengan saya ini, yaitu personel HSE, maka adalah bagaimana kita menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai orang ASE dengan cara seorang leader, yaitu the leader way. Jadi kurang lebih seperti itu. Mm -hmm. Di sini saya mulai dengan peran tanggung jawab itu, saya simpulkan. Saya simpulkan, melihat dari dasar hukum, dari pengalaman para pakar, pengalaman saya sendiri, dan bagian, sebagainya saya simpulkan bahwa peran tanggung jawab Personel HSDU ada tujuh. Mau atau tidak mau, setelah kita masuk ke Departemen Safety, sebagai orang safety, kita mau tidak mau harus mau disebut ahli, staf ahli K3. Artinya siapa? Kita malu kalau sampai ditanya safety itu enggak tahu. Enggak bisa menjadi jalan keluar. Kita harus jadi sekretaris semua organisasi safety mau organisasi struktural, mau organisasi fungsional, dan sebagainya, kita sebagai orang CFD adalah dari sekretaris. Saya sekretaris. Jangan jadi ketua. Ketua itu kita libatkan, kita berdayakan, adalah kepala departemen-departemen. Atau kalau ini adalah steering committee atau komite KP perusahaan, ya KTP-nya. Gitu. Kita cukup sebagai sekretaris. Kemudian kita statistic keepers. Kita yang mengelola statistik ya, ya, ya. dari tujuh ini dari tujuh ini yang yang nggak bisa diserahkan oleh kepada orang lain hanya nomor tiga statistik hmm. keeper. Kemudian nomor empat adalah kita yang bertanggung jawab mendesain dan ngaturah program. Saya katakan ngaturah ya ngedraft sampai final karena nanti yang ngaprof adalah uh, top manajemen. Oh, ya. to Kemudian yang ke yang adalah mendevelop SDM. Percuma saja kalau kita programnya baik, tapi kita tidak serius mendevelop SDM. Bukan berarti kita yang mentraining, tetapi kita yang mendevelop program pengembangan safety-nya setiap SDM, mulai dari pekerja sampai top management. Nah, itu menjadi sebuah program. Kemudian kita menjadi evalu evaluator, dan kita juga menjadi organizer. Kita juga menjadi event organizer untuk semua orang, semua event-event SEPTE -event dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dari tujuh ini, kalau saya lihat di lapangan, saya ketemu dengan berbagai umur dan sebagainya, rata-rata nomor 6 itu kuat. Orang SEPTE nomor 6 itu jago semua. Ya. Tetapi, satu genya. Tetapi, sisanya, kami bisa, bisa. Padahal, ya, padahal kita adalah yang dipercaya di, di di sebuah perusahaan. Kemudian nanti di akhir akan saya tunjukkan bahwa leadership itu adalah penting untuk karier kita jangka panjang. Nah, ya, jangka panjang. Baik, eh, mari kita lihat. Leadership itu adalah kekuatan untuk kita dari tadi ngomong leadership. Leadership adalah, ini kalau ditatap muka, ini langsung saya lempar. Pak Halim, leadership adalah kekuatan untuk? Uh, di mute Pak Dwi, jadi oh, semua apa? peserta di mute. Okay. Jadi mereka menjawab nggak bisa. <laughs> ini pin-nya saya kasih siapa ini pennya? <laughs> Oke, okay. mungkin kalau yang ditanya Pak Dwi, oh mesti cari ya. Nggak, nggak usah, nggak usah nanti makan waktu. Baik, ya ada ini. waktu Pak nanti. Baik uh, nanti yang dapat pin saya terus ini. Baik, <laughs> leadership adalah kekuatan untuk mempengaruhi, untuk mempengaruhi orang lain sampai dia terinspirasi, terinspirasi sampai dia ingin melakukan atas kemauan sendiri dari dalam dirinya sendiri. Jadi kekuatan mempengaruhi sampai orang lain meyakini jadi belief menjadi belief kemudian dia punya kesadaran untuk melakukan itu sendiri jadi luar biasa leader itu jadi kemampuan kekuatan dan mempengaruhi. sekarang mari kita lihat ya bagaimana orang-orang yang hasil dipengaruhi yang sebelah kiri dan hasil yang diperintah kita saya yakin semuanya tahu ya bahwa mempengaruhi itu berbeda dengan memerintah, menyuruh, meminta, mengharap, berbeda sama sekali. Ya. Sekarang kalau orang yang melakukan sesuatu dengan diperintah, pekerjaannya selesai 100%, yang dipengaruhi selesai 100%, tetapi yang membedakan adalah ini. Yang membedakan adalah ini. paling pol diperintah itu akan begini, flat. Jadi, dengan diperintah, mereka melakukan pekerjaan, setelah selesai, stand by lagi. Udah, nih, apalagi? Sedangkan yang karena dipengaruhi tadi, dia adalah melakukan dengan passion dari dalam dirinya sendiri, sampai selesai itu dia puas, dia semangat, bahkan belum disuruh lagi dia, kalau sudah waktunya, dia akan melakukan sendiri. Jadi, sudah bergerak. Jadi, di sini saya sebutkan ringkas saja bahwa leadership adalah sebuah seni mempengaruh pengaruh pribadi kepada sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Tentu, di sini tujuan yang baik, sehingga mengubah belief-nya orang lain, mengubah keyakinan orang lain, sehingga pola pikir dia. Menjadi setuju dengan apa yang kita sampaikan, kemudian eh, menggerakkan perilakunya dengan sukarela. Jadi ini bedanya, sukarela. Ya. Sekarang, karena saya hanya bisa ngomong dengan Pak Rahmat, saya akan lempar ke Pak Rahmat saja. Halo Pak Rahmat. Ya, siap. Pak Rahmat, kira-kira mewakili teman-teman semua. Di lapangan itu kalau karyawan melanggar aturan, melanggar aturan safety, Harusnya mm -hmm. memakai APD tapi nggak pakai Harusnya mm -hmm. mengikuti speed limit tapi tidak. Itu mm -hmm. rata-rata karena dia tidak mampu, karena tidak tahu, atau karena dia tidak mau? Tidak mau, Pak Dwi. Berapa persen gara kira, kira yang tidak mau? Ya, sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak mau. Ya bisa jadi kalau kita katakan di lapangan ya 80 persen, Pak Dwi. 80%, berarti sekarang 80% ya, dan saya yakin bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang maju, programnya sudah besar, itu bisa 100%. nah sekarang kalau dia tidak mampu atau tidak tahu, diapakan? Dibinasakan. <laughs> dibimbing Pak Dwi. tentunya masih bisa, masih ada kesempatan untuk Tunggu di... dulu, Tunggu, hmm. Mereka yang tidak tahu bahwa harus pakai APD, tidak mampu melakukan prosedur diapakan? Dibimbing. Ya, di training Di coaching. Ditreneng. Di ya, itu di Yang tidak mampu di-training. Tapi yang tidak mau diapakan? Yang tidak mau ya tentunya dalam hal ini adalah harus uh, dipengaruhi melalui konsep leadership tadi. Di situlah letaknya. Kalau yang tidak mampu atau tidak tahu ini di training kalau yang tidak mau itu adalah dipengaruhi. Inilah, uh, inilah tujuan dari sebuah uh, program ya, leadership. Ya, di situ letaknya. Kalau kita melihat bagaimana semua pelatihan itu adalah ditujukan untuk mencapai kompetensi dan kompetensi isinya adalah KSA. Ya, Oke, ini saya, saya tunjukkan nanti 262 dulu, tapi Uh, yang bawah ini, mampu ini, isinya adalah knowledge dan skill Kalau di mm -hmm. KS yeah. Sedangkan mau, itu adalah attitude A. Attitude Ya yeah. Maka dengan kemampuan kita leadership Kita ini akan mengisi di bagian attitude-nya ini mm -hmm. Ya yeah. Sehingga tadi Pak Rahmat nyebutkan 80 Tapi banyak orang yang saya tanya itu hampir semuanya Karena saya sudah ngajarin anak buah saya semua Pak Saya tidak ada yang saya ajarkan kepada mereka tapi mereka nggak mau gitu, jadi nggak maunya ini 100%, bisa sampai 100%. Maka kalau selama ini kita nggak punya kemampuan leadership, ya betul saja bahwa mereka hanya punya ilmu dan skill, tapi attitude-nya belum ada karena kita pun mm. belum mengajari mereka. Iya. Yeah. Nah sekarang kalau kita melihat bagaimana karir jangka panjang ini, ya, ini yang ke kanan itu adalah position level makin ke kanan. Makin ke kanan posisi kita makin tinggi. Mulai dari supervisor, ya supervisor, management, eksekutif. Kemudian yang ke atas ini ada skill level. Yang merah adalah technical skill atau hard skill. Yang hijau adalah soft skill, leadership termasuk soft skill. Seorang supervisor itu technical skillnya diharapkan tinggi sekali, soft skillnya masih rendah. Kalau kita ingin berkarier jangka panjang, Subscribe kita yang dipacu agar tinggi, ya agar tinggi. Sehingga, sehingga kalau kita ingin naik posisi, ingin menjadi uh, ke, alah ke arah manajemen, ke arah eksekutif, mari, leadership ini yang kita pakai alat, ya kita pakai alat. Karena dengan leadership kita membuat semua orang di lingkungan kita menjadi mau, di bawah pengaruh kita ini menjadi mau itu tangan kita itu banyak sekali yang bergerak bersamaan jadi seperti itu sehingga Simon selek mengatakan sebuah organisasi perusahaan ya, yang dia sudah uh, maju sudah semua orang sudah terinspirir untuk untuk melakukan sendiri sudah sangat baik itu pasti awal mulanya ada satu dua orang saja yang menjadi Pionirnya sebagai leader akhirnya menjadi leadershipnya perusahaan. Sehingga, kalau kita ingin menjadi leader yang powerful, nah sekarang siapa yang siapa yang mengatakan seseorang itu leader? Siapa? Apa, apa diri sendiri? Saya ini leader, loh. Gitu, siapa, Pak Rahmat? Yang menyebut seseorang Anak leader itu siapa? Yang biasanya adalah orang lain betul orang lain sekarang orang lain untuk menganggap orang lain sebagai leader karena dia apa karena merasa dia apa ya e, apa yang disampaikan orang tersebut bisa mempengaruhi dirinya oke sekarang contohnya gini kita ada pemilihan rt tua rt kira-kira kita akan milih orang yang paling apa paling kita apa yang paling punya ledisi baik tinggi gimana kita kan nggak tahu orang leadership baik itu bagaimana kita hanya sederhana aja nggak usah ngomong orang safety orang ini kira-kira kita di kampung pemilihan hmm. rt kita akan milih ketua rt yang paling kita apa? kita ya kita segani ya kesegani apalagi belum kenapa dia kita segani punya kecerdasan punya interpersonal skill yang lebih baik dari yang lain belum, belum tentu belum tentu adalah kita akan memilih yang paling kita percaya. Oh. Yang mana kita percaya? Ya percaya ilmunya, percaya jujurnya, percaya komitmennya, percaya konsistensinya, totalitasnya. Percaya maka modal ya modal kita dianggap orang sebagai leader oleh orang lain kita harus membangun kepercayaan tidak ada pilihan harus bukan kepercayaan sehingga kalau selama ini ya selama ini kita menginvasif itu sulit sekali jangan-jangan bukan materi safety nya yang salah jangan-jangan memang mereka sendiri nggak percaya dengan saya mau yang saya omongin dari pagi sampai sore kalau nggak percaya nggak ya, percaya nah sekarang lebih parah lagi kalau yang nggak percaya itu atasan kita ini sama ya ini sama Proposal diajukan terus diajukan tapi nggak pernah balik bukan proposalnya itu yang jelek dibaca pun juga belum pernah tapi atas yang kita percaya pada kita jadi ini ini, ini fatal sekali ya ini fatal kan. sehingga mari kita lihat sekilas sekilas ciri-ciri leader leader itu pasti disiplin bisa dipercaya transparan. Go beyond. leader itu go beyond. nggak ada leader itu yang pas-pasan sesuai brandroll. Nggak ada. Leader itu negopion. Adil, peduli, care. Terus, ininya, timnya pasti tumbuh. Sekitarnya pasti tumbuh. Ya? Kalau ada yang dia merasa nah, kalau anak buahnya itu bintang kemudian akan menjadi dua matahari kemudian disingkirkan, itu pasti bukan leader. Karena kalau dia leader, pasti timnya tumbuh, bahkan sekitarnya juga tumbuh. Itu tanda-tandanya. Kemudian close the loop. Close the loop itu artinya bahwa diserahkan tugas apa saja, tuntas. Ya. Kemudian emosinya stabil, jadi tidak sungguh pendek. Dan integritasnya tinggi. Jadi kurang lebih ciri-cirinya adalah ini. Sekarang kalau kita belajar leadership, jangan melihat orang lain. Belajar leadership, mari kita melihat diri kita sendiri. 7 menit. Jadi kita potret kita sendiri. Ini adalah sekilas. Eh, Pak Dwi, mohon maaf, sebentar kami eh, selang sedikit aja. Saya, hostnya, saya pindahkan ke saya dulu karena banyak peserta yang mau masuk tapi nggak bisa karena saya bukan hostnya. Saya pindahkan sebentar ya, Pak. ya. Setelah itu kita akan mulai lagi, Pak. Nanti, Pak Dwi sebenarnya tadi enggak usah dipindah enggak apa-apa loh pak rahmat pak rahmat aja tak? oh iya. saya nggak saya kan hanya buka ini sebagai peserta saya bisa buka ini. oh baik boleh pak pindah ke kami dulu pak ya iya iya ya. dari dari pak dwi pindah ke saya pak saya kan nggak bisa pindah kan di situ ngaturnya oh iya oke okay. oh oke okay, baik baik ya. oke okay, pak mangga lanjut pak dwi baik ini adalah uh, perbedaan antara manajer dengan leader. Di sini bukan dalam rangka bahwa manajer jelek leader baik, bukan. Tetapi untuk sukses, kita ini perlu dua-duanya. manajer itu kalau digarisbawahi, itu apa sih? Yang dilakukan manajer itu PDCA. Kalau leader yang dilakukan apa sih? Membuat orang mau. Itu aja garis besarnya. Nah, jadi kalau sudah Rapi sekali PDCA-nya, kemudian orang yang dipengaruhi menjadi mau, sukses itu. Ya, sukses. Jadi, garis besarnya seperti itu. Nanti ini bisa dibaca sendiri, ya contohnya adalah satunya managing work, satunya leading people, kemudian satunya control, satunya care. Jadi, manajer itu kontrol, tapi kalau leader, care. Manager main, kalau leader, Hat, hati. Um, powernya, powernya manajer itu adalah otorite Karena saya manajer, saya punya otoritas. Tapi leader, passion. Passion, passion, care itu kekuatan dia. Passion, care, dari hati itu kekuatannya leader. Gitu ya. Kemudian komunikasinya, kalau manajer detail kalau leader ini sell. Jadi, seorang leader itu marketing. Seorang market. Seorang marketing, jadi seorang uh, pemasaran. Jadi, tapi nggak saya bahas seluruhnya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa? Kalau posisi kita secara struktural sudah posisi tertentu, entah seperti apa, entah manager, dan sebagainya, maka kita akan very strong kalau kita ini juga menguasai leader, leadership. Ya, menguasai leadership. Karena apa? Seorang yang obis saja. Office Boy, kalau dia punya kepala, punya hati, dan dia tahu itu leadership, dan dia praktek, dia itu akan pelan-pelan akan merambat ke atas. Itu yang Office Boy. Apalagi <tuh> kalau sudah seperti dan sudah manajer, sudah kepala departemen dan sebagainya. Jadi marilah, ini untuk melengkapi bahwa dua-duanya dibutuhkan. Hmm. Oke, okay. di sini uh, leadership itu syarat-syaratnya harus trust dulu. Jadi enggak mungkin kita akan dianggap leader oleh orang lain kalau dia tidak percaya pada kita. Dan agar kita trust, cara yang paling mendasar adalah kita harus disiplin. Karena kalau kita tidak disiplin, sulit orang untuk percaya pada kita. Apalagi disiplin bayar utang. <tuh> Kalau enggak disiplin bayar hutang, orang sudah enggak percaya. Sehingga no trust, no leadership. Tidak ada kepercayaan, tidak ada. leadership. Oke. Okay. Sekarang yeah. sekilas mengenai prinsip-prinsip leadership. Kepemimpinan besar mulai dari diri sendiri, bukan posisi. Kalau kita ingin jadi pemimpin besar, suara kita didengar oleh orang lain, tidak usah nunggu kita posisi. Jadi dari... Pemimpinan besar itu datang mulainya dari diri sendiri, diri sendiri. Buat saya bisa dipercaya oleh orang lain. Makin dipercaya, makin dipercaya, makin dipercaya namanya kredibel. Buat makin kredibel, makin kredibel, makin kredibel. Itu otomatis leadership kita akan kuat. Kemudian kepemimpinan besar adalah perihal tingkat pengaruh kepada orang lain. Bukan otoritas. Kita banyak melihat. Orang lebih suka ketemu wakilnya daripada ketemu ketuanya. Kenapa? Karena merasa terbantu oleh wakilnya. Jadi, padahal otoritasnya lebih tinggi dari ketuanya. Jadi, pengaruh. Jadi, pengaruh. Kemudian kepemimpinan besar adalah perihal kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa Pak Rahmat? Kebijaksanaan berarti wise. Sesuatu yang bisa mengakomodir kepentingan semua. Ya, apa itu berarti? Apa namanya? Satu kata aja, pendek. Uh, bijaksana. Apa ya? <laughs> uh, Halo Pak Rahman. Adil, Pak. Ya. Apa, Pak? Ya, betul. Adil, adil, wak. Adil, betul. Adil. <laughs> adil. Ada enggak orang cerdas tapi enggak adil? Banyak. <laughs> Oke, okay, jadi uh, pemimpin itu selalu adil. Ini penting sekali. Karena syukur kalau cerdas gitu ya, nggak enggak cerdas pun nggak apa-apa asal adil gitu. Ya. Apalagi kalau cerdas. Kemudian pemimpin yang hebat memakai powernya dengan memberikannya pada orang lain. Mm -hmm. Jadi powernya diberikan pada orang lain. Biasanya dalam bentuk apa ini? Delegasi ya, Delegasi. Kan, ya, menurut Empowerment. empowerment ya. Pemberdayaan. Ya. Empowerment. menurut ya, menurut liga C, ya, menurut liga C, ya, menurut liga C, ya, menurut baik C, ya, menurut liga C, ya, menurut liga C, ya, menurut liga C, ya, menurut liga C, ya, menurut liga C, ya, menurut Pak. Lanjut sedikit lagi, Pak. Oke okay, baik. Nah sekarang kalau kita masuk ke safety culture itu sama saja, ya bahwa kepercayaan anak buah, kepercayaan tim, kepercayaan karyawan di perusahaan itu tergantung kita ini bisa dipercaya seberapa, kredibilitas kita seberapa, ini akan me, sangat menentukan sukses tidaknya safety kita. Jadi jangan nyalain aja kepada karyawan, ini bos segala nyalain dan introspeksi. Jangan-jangan orang itu enggak percaya pada kita. Kita ngomong apa-pun juga. Sehingga kalau kita mau safety personal ini, ya, safety sendiri sudah harus menjadi nilai hidup kita. Jangan harap, ya, jangan harap kita akan didengarkan lagi kalau sampai karyawan melihat kita di ujung dunia mana tidak tempat kerja ya di Wonogiri paling yang paling ujung tempatnya Pak Rahmat itu Wonogiri paling ujung yang. Bodoh ketahuan dong Pak asal-usul saya <laughs> di sana kemudian ketahuan kita nggak pakai belt. itu sudah hancur kepercayaan karyawan yang melihat kita tadi apalagi kalau dia dulu pernah di SP karena uh, nggak pakai belt. ini adalah salah satu contohnya sehingga Safety ini harus sudah menjadi nilai-nilai bagi kita. Tidak ada pilihan. Kalau kita merasa berat nilai-nilai safety itu menjadi menjadi hidup kita, jalan hidup kita 24 jam, jangan ada di safety. Karena apa? Kita akan menderita selamanya. Kita akan Menderita selamanya. Orang lain itu ngawasin kita, bukan kita yang ngawasin mereka. Kemudian safety leadership, tadi saya katakan, itu 11. Mari kita mulai dengan 11. Safety leadership, elemennya kita mulai dengan 11. Ini adalah how. Ini bagaimana cara melakukan. Vision. Vision. Commitment. Accountability. Communication. Engagement. Empowerment. Field presence. Itu kita lihat. Field presence. Orang saya sebuah jangan di belakang laptop terus. Recognition and appreciation. Yeah. Lead by example. Role model. Continual improvement. Coaching. Ini adalah 11 Lalu bagaimana ini nanti? Sebelas tadi kira-kira yang lima ini vision commitment accountability feel present, continual improvement itu nanti kita jiwai karena nggak bisa kita kita lakukan yang bisa dirasakan nggak bisa tapi dijiwai sehingga orang lain itu bisa merasakan dari kehadiran kita dari cara ngomong kita dari cara uh, bergaul cara komunikasi kita mereka tahu bahwa kita punya visi. Mereka merasakan bahwa kita punya komitmen. Mereka semua merasakan bahwa kita ini accountable, ya, accountable. Bahwa kita ini selalu continual improvement. Ini yang satu sampai lima ini dirasakan oleh orang lain. Sehingga orang lain itu akan jelas. Kalau ngomong, contohnya ngomong dari Pak Rahmat gitu, dia jelas. Pak Rahmat itu ekspektasinya apa? Ya. Jadi ini nomor 1 sampai lima nanti keluarnya adalah ekspektasi. Sedangkan saat yang kedua dipakai di lapangan, ini bisa dipraktekkan betulan, satu sampai enam ini. Komunikasi, ini effective communication bisa dipraktekkan. Engagement, pelibatan, bisa dipraktekkan. Empowerment, praktekkan, ini semuanya bisa dipraktekkan, nanti tulis di belakang. Ya, jadi yang di atas itu bisa dirasakan, kalau yang di bawah ini adalah bisa dipraktekkan sehingga menghasilkan perilaku tertentu. HSE Vision, visi HSE, impian, jangka panjang. Ya, kalau kita mau mencapai perusahaan punya visi, tapi safety enggak punya. Terus bagaimana kita caranya mencapai pembantu atau porsi kita dari sisi HSE mencapai visinya perusahaan. Jadi harus kita mendukung pencapaian visi perusahaan dari sisi HSE. Ini kita punya HSE Vision. HSE commitment, komitmen itu dari top puncak. Tapi bukan dominasinya puncak. Ini harus menjadi turun menjadi komitmennya Kepala Departemen. Turun jadi komitmennya pengawas. Turun menjadi komitmennya pekerja. Bukan isinya kebijakan yang disampaikan kemudian semua tanda tangan. Tapi bagaimana agar komitmen itu turun sampai di bawah? Ya. Kemudian komitmen kebijakan ditindaklanjuti menjadi program. Artinya apa? Semua komitmen yang ada di kebijakan itu dipastikan bahwa itu ditindaklanjutin dalam program. Karena itu adalah janji dari pimpinan kita. Kemudian hmm. HS accountability, tanggung gugat, kita semua sudah tahu, sesuai peran tanggung jawab masing-masing. Posisi kita masing-masing. Artinya kita ini tergantung posisi kita apa. Komunikasi. Komunikasi ini orang Indonesia paling lemah komunikasi. Ya, yaitu bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik dan kita mulai memakai efektif question. Ini penting sekali. Effective question. Nanti browsing-browsing. Effective question itu akan membuat anak buah kita cerdas karena ikut mikir. Ditanya itu ikut mikir, ikut cari solusi. Dan kalau di rumah dipakai, akan membuat anak kita ini pikirannya jalan. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa selama ini, kita ini membangun tim kita ini adalah tim yang tunggu order. Jadi saya sebutkan. Jadi kita ini tim kita ini tim TTO tim tumbuh order aja kalau nggak di order gimana? Nah kita rubah menjadi TIM tim ikut mikir tim ikut mikir engagement engagement adalah pelibatan ini lebih tinggi daripada partisipasi lebih tinggi daripada daripada kontribusi pelibatan terlibat langsung nah ini dengan efektif question tadi jadi nanti browsing Jadi, betul betul saya saya rekomend untuk Browsing efektif question. Waktu inspeksi kita nggak ngomong lagi. Ini tidak aman. Ini tidak aman. Ini ini ini harus Ini nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak sudah jangan stop telling. We start asking. Ya. Agar apa? Dia Tanya. Ini kayaknya ada yang nggak aman ini. Apa ya? Contohnya. Kalau dia yang jawabnya betul langsung diapresiasi. Empowerment. empowerment Empowermentnya adalah minta pendapat dan ide-ide. Tadi kalau oh ini bahaya. Ya, ini kayaknya bahaya. Supaya ah, ini aman, supaya ini aman diapakan ya? Gitu supaya ini aman diapakan ya? Dia biar memberikan ide, oh harusnya gini, gini, gini. gini Kalau masih kurang, kita tanya sampai dia yang menjawab. Jadi, dia yang akan memberikan solusi itu adalah empowerment. Hmm. Huh? feel presence. Jadi, kita sudah hadir di lapangan ya, terutama orang sini recognition appreciation ini juga paling lemah orang Indonesia ini paling lemah apresiasi paling lemah muji dengan istrinya dimasakan enak pun sampai keringat keringat apa ingat itu terima kasih pada istrinya nah. Nah, jadi apresiasi yang penting kalau kita banyak bergaul dengan orang expert bagaimana orang expat itu apresiasi itu betul betul autentik. ingat ya Nanti kalau browsing, apresiasi, cari apresiasi autentik. Ya. Kemudian leading by example. Saya pikir ini jelas. Ucapan kita itu kalah keras dibandingkan dengan uh, keteladanan kita, contoh kita. Kita ngomong sampai berbuih-buih tapi keteladanan kita kebalikannya itu enggak ada binanya. Oke, oke, nah, Ini adalah salah satu contoh. Bahwa apresiasi itu adalah mengantarkan seseorang, akan naik. Akan naik. Jadi diapresiasi pertama, baru naik 20%. Contohnya dia pakai APD, gitu ya. Diapresiasi, baru 20%. Diapresiasi lagi, sampai nanti 100%. Jadi jangan harap, ya jangan harap, kalau kita enggak bisa mengapresiasi, jangan harap anak buah itu mengikuti prosedur yang kita seratus 100%. Jangan. Karena pada waktu dia ngikutin pun, tadi aja nggak pernah kita apresiasi. Ini penting, ini untuk untuk di tempat kerja maupun di rumah, untuk anak dan istri kita ini sangat penting. Bahwa kita apresiasi kecil-kecil supaya naik tangga. Continual improvement, tapi nah, nggak usah saya bahagia. Coaching. Coaching di sini yang ya, ini bisa dipakai. Coaching ini adalah tool yang sangat banyak kita pakai. Kalau dari underperformance mau dinaikkan, namanya counseling. Kalau sudah di atas, performanya sudah fair lah ya, fair, nggak jelek gitu, dikoceng supaya lebih baik. Yang sudah baik di-coaching namanya dimentori, dimentori supaya menjadi bintang. Jadi coaching sendiri itu ada tiga macam, membuat yang underperform di bawah standar menjadi mencapai standar, yang fair menjadi bagus, yang bagus menjadi bagus sekali, itu namanya mentoring. Kemudian, cara uh, coaching ini berbasis care, peduli. Jadi ingat, berbasis peduli, wajah kita harus kita pasang wajah peduli. Ya, jangan kita mau coaching mau kanserling, wajah kita sudah wajah bunuh. Wajah Pak Dwi, mohon maaf Pak Dwi. Kita... Ya. Stop ya, dulu, Bayu, Pak Baya. Pak, ini, begini di, lagi, Pak Ramat. Oke. Ya. Jadi koceng ini nanti pakai pelibatan. Jadi pakai pelibatan. Kita akan nanti akan banyak pelibatan. Ditanya, kemudian dijawab, diapresiasi, tanya lagi, jawab. Itu semuanya. Jadi e, prosesnya itu seperti itu. Sehingga leader ini, leader ini, kita ini sebagai guide. Kita bukan hero. Ingat ya, kita sebagai leader itu adalah sebagai guide, bukan hero. Ya, sehingga kita berbicara dengan mereka dengan penuh dengan caring dengan concern dengan peduli dengan care, gitu ya. Seperti dulu guru-guru kita melakukan pada kita. Kemudian kita fokus kepada tim kita dan apa yang dibutuhkan sehingga tim kita akan trust kita akan respect kita dan akan loyal pada kita. Sehingga leader itu tidak ada yang leader itu nyuruh itu tidak ada. Leader itu memfasilitasi. Tidak ada leader itu yang memarahin, tidak ada. Ya. Maka nanti memfasilitasi, akan membimbing tim kita ini membuat keputusan yang benar. Leader guide employees to make good decision. Jadi kita mengguide karyawan kita untuk buat decision yang benar, untuk membuat pilihan yang benar, untuk menjadi lebih efektif, untuk menjadi uh, improve. Dan leader adalah yang penting. Leader adalah menunjukkan kelebihan potensi talenta yang dimiliki anak buah. Kamu itu punya kemampuan hebat di bagian ini. Coba kamu fokuskan di sini, dan itu kamu nanti akan melesat. Jadi kita yang menunjukkan bahwa dia itu sebetulnya uh, intan, cuma belum digosok saja gitu. Jadi kita yang menunjukkan sebagai leader, kamu sebetulnya intan, gosok bagian ini, nanti akan kamu. Tunjukkan value-nya. Baik, Pak Rahmat, silakan break. break. Silakan Pak. Oke okay, baik. Pertanyaan pertama adalah, ya, pertanyaan pertama datangnya dari, sebentar Pak Dwi. Ah, Oke. Okay. Ah. Dari Pak Haruno Nursasongko. Ya Pak Haruno, di copy Pak Haruno. Oke, okay, unjuk semua dulu ya. Okay, Pak Haruno di kopi, Pak, yang punya pertanyaan ini? Oke, okay, baik. Teman -teman. Pertanyaannya adalah, apakah kita terus menjaga idealisme? Maksudnya, idealisme terhadap safety, Pak Dwi. Jika lingkungan kita masih jauh dari idealis, oke, okay, kemudian... Uh, perlu kami ulang Pak Dwi? Nggak usah nggak usah oke okay, baik pertanyaan kedua pertanyaan kedua adalah datangnya dari Bapak Eko Pangestu Pak Eko Pangestu uh, ada di sini Pak Eko Pangestu <tuh> Dewa iya Pak Eko iya oke baik pertanyaannya begini Pak Dwi agak panjang nih luar biasa bagaimana cara mengubah mindset top manajemen yang memandang remeh K3 di perusahaan karena rata-rata ada rata-rata Oh, gimana nih? Nah, nih? Ini nih? Tadi Eko ada paling, pertanyaan. Satu pertanyaan aja Pak Eko ya. Bagaimana cara mengubah mindset top ini yang memandang remeh K3 di perusahaan? Karena rata-rata di setiap perusahaan masih menganggap Departemen paling, sebagai supporting. Ya, hanya sebagai supporting untuk penyiapan dokumen tender saja gitu Pak kira-kira nah, bagaimana merubah mindset ini baik dua pertanyaan itu terlebih dahulu pak Dwi kami persilahkan untuk menjawab namun sebelumnya bapak-bapak yang kira-kira berada di lingkungan yang rame tolong uh, uh, ini langsung di mute aja pak dari masing-masing uh, karena ada beberapa peserta yang Ah, banyak anak-anak yang ribut nah itu tolong di mute aja pak disitu saya tidak mengganggu peserta yang lain Pak Rahmat ya. Pak Rahmat Pak Rahmat okay. uh, minta tolong pak kalau Pak Dwi menjawab tolong di mute semua aja pak oke okay, oke okay, baik ya uh. siap masukan bagus sekali baik Pak Dwi kami persilahkan siap Pak Dwi oke okay, siap pak oh, ya. oke okay, kami unmute kembali ya pak baik silahkan Pak Dwi ya jadi pertanyaan dari Pak Haruno tadi adalah bagaimana kalau kita di apakah idealisme CP ini masih Oh Pak Dwi ikut hey. sebentar sebentar Oke. Pak Dwi Oke Har ya, silakan Pak Dwi duitnya. silakan udah Udah, silakan. Oke. Okay. Jadi dari Pak Haruno bahwa uh, kalau kita berada di perusahaan yang belum ideal, apakah kita akan konsisten memperjuangkan idealisme CT? Ya. Ini sebetulnya nanti berhubungan dengan perantang jawab uh, personil CT, tapi itu itu harus Pak artinya kita ngomong idealisme ini adalah bagaimana seharusnya safety ya seharusnya safety sama saja ya sama saja kita sekolah anak kita sekolah uh, SMP gitu kan idealismenya SMP itu sudah sudah jelas apa saja terus kan nggak boleh anak kita terus uh, menjadi menjadi nggak ngikutin idealisme tetapi apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan bahwa jadi ini sebetulnya ini sebetulnya hampir semuanya yang begini-begini pertanyaan-pertanyaan seperti ini ini berhubungan dengan uh, trust berhubungan dengan kemampuan kita meyakinkan pada manajemen ya lo yang ide, yang idealisme tadi adalah bagaimana menuju ke arah sana itu kita membuat rel yang benar membuat Langkah-langkah yang benar, mulai dari mana, dari mana, dari mana. Gak mungkin kita ini mau ke kota e, Banyuwangi sana, terus tiba-tiba sampai. Ya, kita harus melewatin kota satu persatu, satu persatu. Per itu, itu tugasnya orang safety yang menunjukkan jalan itu. Ya. Jadi ini bahkan gak boleh ditawar. Kalau kalau nanti e, dibolehin, itu kita lebih berat ngoreksi menjadi boleh. Itu lebih berat lagi. Nah, jadi tetap, coba Haruno. Jadi jangan pernah menyerah. Hanya kita harus punya resep bagaimana langkah-langkah ini terukur. Jadi bisa terukurlah. Sekarang pada waktu kita ngajukan langkah-langkah tadi tergantung dari manajemen seberapa teras pada kita. Ini, ini sangat penting, ya sangat penting. Kita nggak akan bisa. Yang kedua, Pak Iko, bagaimana merubah mindset dari top manajemen. Ini pertama yang paling mudah, pakai regulasi. Udah, Pak, Jadi, saya yakin semuanya bilang. Udah, Pak, kalau Pak Eko ke sini, ya, mantuk-mantuk gini. Kalau Bu uh, KTT atau KAIT datang ke sini, ya, mantuk-mantuk gini. Regulasi betul. Pertama adalah regulasi, tapi apa hanya itu saja? Enggak mungkin, enggak mungkin. Maka untuk merubah mindset ini, harus pakai sistem, dan ini ini adalah bagian penting, ya. Ini bagian penting banyak dari kita yang menghadapi masalah-masalah besar seperti ini, itu menghadapi secara pribadi. Rugi kita. Jadi jangan dihadapi secara pribadi. Tadi Pak Haruno, melawan sekitarnya yang enggak idealis, itu dihadapi pribadi. Akhirnya sakit hati. Ini Pak Eko. Kemudian ya. menghadapi manajemen dengan dengan sampai ke hati, pribadi ini. Wah, sulit sekali dia nggak men ya, Orang seperti... Orang eh, safety, CT departemen CT dianggap support. Betul, oh, CT itu departemen support lah, bukan core business. Jadi jangan keliru. Jadi safety department itu departemen support, bukan departemen core business ditambah. Ya. Nah kalau hanya nah. disuruh uh, membuat dokumen tender aja, nah kalau bos kita tahunya bahwa anak punya anak buah bisanya hanya itu, ya kan dikasih pengerjaan itu aja. Jadi kita yang akan menunjukkan luasnya lautan CT itu seberapa itu kita sebagai orang CT KTT atau atasan kita itu belum tentu semuanya itu aware mengenai CT itu apa luasnya lautan CT itu seperti apa jadi kita yang akan tadi oke okay. jadi ini mungkin mungkin sekilas itu dulu karena nanti akan masuk di perantara jawab CT oke okay. Baik Pak Dwi, uh, masih ada pertanyaan lainnya, mau kita simpan atau ini Pak, uh, kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi beberapa nih? Mungkin disimpan dulu, bahkan nanti uh, kalau nggak cukup waktunya bisa saya jawab lewat. Oke okay, uh, baik, usap. jadi mohon maaf ya Bapak-Bapak untuk sesi yang pertama untuk tanya jawab. Terpaksa kita uh, tidak lanjutkan lagi, kita simpan pertanyaannya, intinya. Karena topik ini masih panjang, Pak Dwi akan menyampaikan untuk yang di sesi kedua. Baik, tadi yang kita bahas dari awal sampai break tadi adalah leadership. Adalah mengenai how bagaimana melakukan. Nah, terus sekarang bagaimana melakukan ini, terus apa yang dilakukan? Itulah peran tanggung jawab kita sebagai seorang HSE. Di sini akan berbeda kalau kita ngomong akan ngomong dengan top management. Berbeda kalau kita akan ngomong pengawas. Karena Kenapa? Perantang jawabnya beda-beda. Sehingga kalau saya diminta untuk e, seminar safety leadership isinya dicampur itu bingung saya. E, kalau saya buka kewajibannya top management, e, pengawasnya dengar, pengawasnya ngomong gitu kan. Baik. Jadi ini adalah buatnya. Haunya tadi sudah kita bahas. Nah, pertama adalah peran tanggung jawab ini kurang lebih garis besarnya kayak begini. Paling bawah bekerja, atasnya orang lain supervisor, di atasnya middle management, side top management, kemudian BOD. Kenapa saya bahas ini duluan? Karena ini adalah secara struktural pasti berbeda tanggung jawab. Pasti berbeda tanggung jawab Saya tanya dulu pada Pak Rahmat ini, Karena yang di, yang di lainnya di mute semua Pak Rahmat Di perusahaan tambang itu Safety tanggung jawabnya siapa? Ah, tanggung jawab Setiap orang Pak Tanggung jawab setiap orang Titik apa koma? Safety ya Pak ya Safety is everyone business Kalau ditambang tapi, kalau dalam hal ini, kalau sesuai dengan jabatan struktural ataupun secara fungsional, KTT, Pak, oke, coba bayangin, Pak Rahmat, jangan jawab, nggak pasti. Ya. Nah, ini saya, gurunya Pak Rahmat. Saya ini salah. Nah, kalau tadi koma itu betul, ya, koma tergantung belakangnya, koma apa. Kalau habis koma, diam aja, ya, salah juga. Oke. Okay. Jadi benar, safety adalah tanggung jawab semua orang, tapi sesuai dengan posisi masing-masing. Posisi pekerja tanggung jawabnya berbeda dengan posisi lain supervisor. Berbeda dengan tanggung jawabnya middle management. Jadi ini saya buka di sini, karena masing-masing ini tanggung jawab safety-nya berbeda. Bahkan, sama-sama superintendent, satunya superintendent HSE, satunya superintendent operation. Beda tanggung jawab safetynya. Sama-sama bukan orang safety, tanggung jawabnya superintendent HSE, HRD, dengan superintendent maintenance. Beda. Nah, sekarang siapa yang akan membedakan ini? Bagaimana tahu bahwa mereka beda? Tugasnya orang safety yang mendevelop itu semuanya. Mereka gak akan, gak akan pernah tahu kalau nggak dibuat. Dan tadi, kalau tadi pertanyaannya, bagaimana top management agar tahu? Ya yep, betul, itu dibuat. Sehingga apa? Jangan dihadapi lawaran personal. Rugi kita, maka apa? Yang kita ubah adalah sistemnya. Kita ubah adalah aturannya, prosedurnya. Yang akhirnya dia akan kena harus mengikuti prosedur itu. Jadi yang kita ubah sistem ya supaya semua nanti yang nggak setuju itu akan berhadapan dengan sistem, dengan aturan perusahaan itu sendiri. Jangan berhadapan dengan saya seorang pribadi. enggak ada kekuatannya kita ini. Jadi seperti itu ya. Ini pun ini harus di sistemkan. Sekarang kita kita lihat ini, bahwa tanggung jawab safety ini secara secara, secara besar, itu ada struktural dan ada fungsional. Struktural itu harusnya semuanya ada di job desk, tapi tergantung dari orang safety memasukkan peran tanggung jawab ini semuanya kepada HRD apa tidak. Kalau enggak, dia akan tetap aslinya dulu. Ya, aslinya dulu di HRD. Sedangkan fungsional, itu adalah karena penunjukan-penunjukan. Jadi, dia punya tanggung jawab penambahan eh, sebagai tambahan dari tanggung jawab dia sebagai uh, karyawan. Oke, okay. yang struktural itu dibagi dua. Yang vertikal, sudah saya bahas tadi, bahwa tanggung jawab safety-nya pekerja, berbeda dengan line supervisor, berbeda dengan manajemen, management, berbeda dengan top management. Kurang lebih ini adalah, ini adalah umum yang semua sudah tahu. Top management tugasnya apa? Menetapkan aturan, menetapkan program, ngasih budget, menyediakan resources, menyediakan kepemimpinan. Ya. Kurang lebih adalah itu, menyediakan training. Itu manajemen. Lalu medial manajemen itu mengelola program di departemennya, di seksinya, tergantung areanya dia. Jadi, mengelola program, mengelola budget memastikan bahwa semuanya ikut training itu semuanya sampai program itu dijalankan di departemennya middle management line supervisor ini ngajak kru untuk jalani kalau pekerja jalanin titik kalau itu nggak bisa dijalani balik ke pengawasannya jadi kurang lebih garis besarnya seperti itu nah sekarang kepala departemen ini tadi vertikal yang sebelahnya ini yang tengah ini adalah horizontal Horizontal itu artinya apa? Artinya bahwa setiap departemen itu juga punya peran k3 masing-masing. ini banyak sekali. Karena saya ke lapangan, banyak sekali yang ngeluh itu ngeluhkan mengenai security. Lupa, jenis security bahaya. Panah gimana Paling Kalau kita lewat hanya siap, siap, siap, siap, siap, siap. Ini aja. Pak. Memangnya saya, memangnya disuruh apa? Saya tanya ini. Ya, yang ngerti apa? Mobil itu ya dicek dulu, ditanya begini, dicek APD-nya, dicek perlengkapannya. Nah, itu ditulis apa enggak? Maksudnya, Pak? Ya, ada aturannya apa enggak? Ah, ya, harus ngerti sendiri, tuh, Pak. Yang nah, ditulis saja, belum tentu diikuti, apalagi. Yang enggak ditulis, di mana di dunia ini ada karyawan sebaik apapun, dia menjalankan prosedur yang belum ditulis. Bisa nggak kita jalan ke prosedur yang belum ditulis? Gak bisa. Maka ini, ya, dari Departemen GA, Departemen Mining, Process Plan, Maintenance, Exploration, semua sampai Departemen NAAC, itu ditulis tanggung jawab peran, tanggung jawab serbenya. Nah, dan jangan, don't feel bad, ya, don't feel bad. Saya pun mem memulai karir 79 DCT, hmm. saya baru ngerti ini tahun 2000. <laughs> Ini eh, 21 tahun, jadi kalau teman-teman masih yang di bawah 21 tahun bisa jangan jangan merasa salah, ya, jangan merasa salah. Saya pun 21 tahun baru tahu, gitu. nah, Kemudian, jadi ya ini, ini, ini tertulis. Nah, yang struktural ini, baik yang vertikal maupun horizontal, ini harus masuk ke dalam job desk. Maka kita harus maju kepada HR agar dimasukkan dalam job desk menjadi Bagian dari kompetensi matrix, kompetensi matrix masuk di sana agar masuk ke DHR itu ada manajemen posisi, ada manajemen kompetensi, ada manajemen performance, ada manajemen karir. Itu dimasukkan, kalau enggak dimasukkan, kita ini membuat sebuah program, tapi enggak ada dampaknya apa-apa secara tersistem di perusahaan. Ini apa di HR juga tercatat, jangan-jangan KPI aja enggak dihitung rugi gitu. kan? Nah, kalau ini sampai HRD nggak tahu bahwa ini harus dimasukkan, yang sama juga kita sendiri orang setnya. nya nggak mungkin orang HRD datang-datang ke Departemen SEPT, mana-mana mau tak masukkan. Nggak mungkin, harus kita yang bergerak. Oke, kemudian yang paling kanan adalah peran tanggung jawab fungsional. Di SMKP fungsional ini termasuk banyak, jumlahnya banyak. Dan itu salah satu kekuatan SMKP. Dan dari pengalaman saya, ya, pengalaman saya, fungsional ini jalan keluar. Jadi posisi fungsional jalan keluar. Ini apa? Fungsional ini adalah saya, contohnya adalah saya seorang supervisor listrik. Saya juga anggota fire Rescue. Anggota PRD itu, itu fungsional. Saya kepala departemen IT atau departemen HR. Gitu. Saya juga anggota komite KP, komite itu adalah fungsional. itu Saya anggota, saya kepala departemen operation. Saya juga anggota krisis management team. Itu adalah fungsional nah fungsional-fungsional ini pakai penunjukan. Pakai penunjukan, peran tanggung jawab, ditambah pelatihan tertentu. Biasanya ada masa berlakunya, 1 tahun, 2 tahun, terserah. Sehingga saya dulu, kalau saya ngajukan, contohnya ya, ngajukan personel, permanen nggak berhasil, maka saya jalan keluarnya, saya buat task force, task force dulu. Tim kerja, tim kerja, tim kerja, diakalin aja. Kalau sudah mulai kelihatan kelihatan hasilnya, kelihatan kerjanya begini, sudah mulai kelihatan ini, baru undang bos saya, bos saya baru saya undang untuk ikut hadir gitu. Oh, baru oh, ya udah, baru mulai diapprove satu permanen. Gitu. Jadi pada waktu kita mengajukan Sdm enggak disetujui, jangan berhenti. Fungsional ini jalan keluar sementara, menunjukkan bahwa kita serius di situ, kita serius. Setelah ada hasilnya sedikit, ya contohnya ini paling banyak adalah fire brigade atau fire rescue. Oh, itu banyak sekali manajemen itu pasti tak pertanyaannya sama. Kalau nggak ada emergency, terbarikah suruh apa gitu kan? Nah, ya, suruh nganggur. Kalau nggak ada darurat, pasti pertanyaannya itu. ya sehingga apa? Kita bisa melakukan. Siapa yang punya passion? Fire siapa yang pernah training Fire, yuk kita kumpul-kumpul, yuk ya sebulan sekali kumpul dua jam latihan nanti tiga jam. Setelah mulai jalan kelihatan hasilnya, mulai kita mulai demo demo, demo. bulan ketiga tiap demo, terus mulai ngundang atasan kita, lama-lama atasan oh iya perlu ya itu ya, ya udah kamu rekrut satulah, lah di situ, ya di situ, real leader itu begitu. Oke. Okay. Sekarang perilaku safe. Eh, perilaku safe. Kita ini ngomong menetang Jadi jawab. Jadi mengenai... Men Aduh, waktunya kurang lebih kurang 15 menit ya Pak. Iya Pak. Oke. Okay. Uh, mari kita lihat sekilas ini. Jadi kalau kita ingin mencapai budaya ketiga, yang pertama kita lakukan sebagai orang safety adalah bagi tugas tanggung jawab, peran jawab jawab. Semua karyawan level vertikal maupun horizontal, struktural maupun fungsional itu dibagi habis supaya semuanya sudah menerima tanggung jawabnya dan semua bergerak. Tidak orang safety saja, tidak manajemen saja. Kemudian standar safety itu apa? Contohnya ini. ya Standar safety kalau bisa diperluas bukan hanya aman dari bahaya, tapi juga patuh pada aturan. Itu safe, karena belum tentu ngikutin aturan safe atau bahwa ngikutin aturan atau safe itu pasti ada aturannya, belum tentu. Kemudian yang terakhir adalah peduli keselamatan orang lain. Jadi kalau bisa kriteria definisi safe ini, aman dari bahaya, patuh aturan. Kalau aman dari bahaya, tujuannya memang agar enggak celaka, kalau berbahaya itu mau celaka. Kalau patuh pada aturan itu latihan disiplin. Tidak bisa kita SEPT berhasil tanpa latihan disiplin. Yang ketiga adalah peduli supaya tidak cuek. ya Tidak lewat saja kalau itu bukan areanya. Ini sebenarnya ada cerita bagus, tapi sehingga nanti terbangun SEPT kader. Jadi mari. Kemudian perantang jawab HSE itu ada tujuh. Yang kalau seringkas, seringkas jadi binwas. Jadi pembinaan dan pengawasan. Itu ringkasannya. Tapi saya buat menjadi tujuh. Ini dulu saya buat jadi tiga, lima, kemudian sampai tujuh. Tujuh ini sudah mungkin berada tujuh tahun ini uh, kelihatannya enggak berubah. Ya, enggak berubah Pertama ada staf ahli HSE Mau tidak mau siapa saja yang sengaja maupun tidak sengaja terdampar di Departemen CT. Harus tahu bahwa orang lain melihat kita sebagai staf ahli HSE, baik itu atasan kita maupun peers kita atau bawah kita, ia akan menganggap kita adalah yang paling ahli HSE. Kenapa yang direkrut untuk HSE hanya kita, yang lain enggak direkrut untuk HSE? Yang kedua adalah sekretaris organisasi HSE. Jadi, mau organisasi komite mau. Komite manajemen, komite departemen, mau krisis manajemen tim, mau task force, mau investigation team, ya, mau tim kerja sementara, panitia, semua yang organisasi khas, ya, safety, usahakan jadi sekretaris. Jadi, saya paling tidak setuju kalau namanya uh, orang safety itu uh, terus incas KTT gitu. Saya punya sertifikat KTT, tapi saya tidak mengin KTT saya ke arah situ. Kenapa? Di leadership tadi ada pelibatan, ada empowerment. Maka saya lebih baik ketuanya organisasi organisasi CT ini adalah orang orang CT. Contohnya siapa yang powernya paling tinggi? Kalau di Freeport China, operation dulu ada grasper. resper. Department Head itu, wah wow, itu yang punya duit itu powernya paling tinggi. Jadi dia suruh jadi ketua, saya jadi sekretaris saja. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena ketua itu perlu power, perlu otoritas. Mengenai cara kerjanya task force atau organisasi ini jalan, kita yang mengawal sebagai sekretaris. Kita yang mengawal. Lalu nah, kalau kita nah, Meng, apa, menawarkan diri atau kita jadi uh, NCAS KTT, terus siapa yang jadi sekretaris? Ingat ya, kita melibatkan kepala departemen-departemen untuk diorganisasi safety, itu adalah pelibatan. Membuat dia menjadi ikut memiliki. Ini ini dasar-dasar dari uh, leadership. Ya. Kemudian statistic keeper. Statistic keeper gini, statistic keeper ini, ini ini adalah saya termasuk kenyang. Si Pak Eka, Pak Rahmat termasuk kenyang kita Pak Yadi. <tuk> <tuk> nah, yeah. Dan dan saya termasuk kalau ditanya salah satu sukses story dari karir saya itu di statistik. Saya bisa meyakinkan bahwa sejak saya pegang gitu ya, itu tidak ada klasifikasi kecelakaan satupun yang itu citing, ya, yang itu hasil ditawar tidak ada bahkan saya sering naik banding sampai ke Amerika ya, sampai ke corporate gitu. Dan saya selalu menang karena saya nggak ada tujuan apa-apa. Orang operation itu nawar terus. Gitu. Maka ini harus didesain, status mengelola statistik harus didesain betul lah. Karena yang terlibat itu banyak. Ya, yang terlibat adalah program pelaporan kecelakaan, program uh, emergency response. program rescue uh, terus klinik Terus rumah sakit rujukan itu semuanya terlibat untuk bisa klasifikasi kecelakaan yang benar, tapi hampir nggak ada orang safety yang pernah training uh, statistik kecelakaan Tidak oh ada, semuanya pasrah bongkahan dokter itu nggak mau ngapa ikut saja. Kita harus kita yang kita yang menunjukkan bahwa dokter itu harus bagaimana, kita me, membela dokter dokter itu. Di, Tugasnya adalah membuat karyawan ini cepat sembuh. Ya. tidaklah tambah parah. Itu tugasnya dokter. Tapi dia harus tahu rambu rambu jangan sampai memberikan sesuatu yang tidak yang melebihi seharusnya. Karena akan merubah klasifikasi kecelakaan. Maka ini harus didesain betul. Sehingga dari dulu, tidak ada dokter yang boleh menangani kecelakaan kalau dia belum diorientasi oleh orang safety. Ya. Kenapa? Kalau sudah terlanjur di sontik, Contohnya itu adalah pakai resep dokter, udah langsung minimal di itu. Gak bisa guys. Itu salah satu contoh. Oke, okay. nah statistik ini adalah tanggung jawabnya orang safety. Gak bisa ini diserahkan di lain, gak bisa. Program desainer, nanti prosedur, standar, program apapun, juga. yang desain harus orang safety. Nah, sama. Program keuangan yang mendesain, juga ya, pasti orang keuangan. Program human resources, ya, pasti orang human resources. Sama persis. Nah, kalau kita, bukan kita yang mendesain dan membuat program itu. Pasti yang membuat adalah orang lain yang bukan kita. Kita bayangkan. Ya, kita bayangkan. Maka kita harus. Jadi, ini kalau saya mau, bahwa kita yang harus... Ibaratnya, kalau ini anak gitu ya, kita yang harus menghamili menghamili semua program itu lahir lahirnya harus di bidang yang itu adalah komite keselamatan pertambangan komite manajemen itu yang melahirkan. kita ini yang menghamili yang melahirkan ada di komite itu supaya manajemen itu yakin bahwa dia punya anak gitu kalau manajemen di komite itu tidak merasa melahirkan dia nggak merasa punya anak sehingga prosedur yang berlaku ini ah, apa itu apa itu karena nggak merasa ikut membuat ikut melahirkan Oke, okay. kemudian developer SDM ini adalah bahwa tadi agar semua SDM tadi dari pekerja sampai top management yang horizontal yang uh, fungsional dan sebagainya ini semua bisa melakukan fungsinya dengan baik, fungsinya masing-masing dengan baik, ini harus kita buat program pengembangan SDM. Harus sampai menjadi masuk ke dalam programnya, program manajemennya HR di Okay. nomor enam adalah organizer event. Ya, karena kegiatan safety di satu perusahaan itu jumlahnya banyak, yang terlibat juga banyak, lintas departemen, lintas kontraktor, dan sebagainya. Dari satu Januari sampai 31 Desember, ini perlu diorganisir dengan betul. Dan hanya kita yang bisa involve di kegiatan-kegiatan lintas departemen. Yang tujuh evaluator ini gue jelas banyak dari kita yang gue jago itu evaluator. Tapi rata-rata fungsi-fungsi yang lain kita ini masih lemah. Oke, okay. staff ahli, saya pikir saya nggak akan nanti dibaca sendiri aja. Tapi kadang-kadang Pak Dwi, mohon maaf diseling. Orang sirt itu uh, ber uh, apa ya bersembunyi bahwa oh sebagai fasilitator. Safety itu sebagai fasilitator, tapi tadi kita nggak melihat Pak Dwi. Di situ fungsi orang safety sebagai fasilitator, sekretaris itu kan fasilitator, Pak. Hmm. Yeah. Sekretaris itu fasilitator, sekretaris itu mengawal. Bukan hanya menurut kesehatan, fasilitasi sampai mengawal, sampai mengawal. <tuh -tuh ya Fasilitator, kalau hanya fasilitator saja itu rendah sekali, kita harusnya malu dan marah, bahkan marah kalau orang setiapnya disebut fasilitator saja. Tapi kita hanya menerima begitu, aduh. ya nah, Di sini, staff ahli ini saya hanya mengeris bahwa yang bawah. Trust manajemen perusahaan, trust management perusahaan, itu tergantung dari ahli keahlian kita bidang ASN ditanya bisa jawab. Di ini kita ngusulin sesuatu kita bisa jelasin. Ditanya bagaimana perkembangan bisa terus jawab. Kalau mereka sudah top manajemen itu sudah menganggap kita ini ahlinya. Oh, uh, lancar semua itu, Pak. Proposal belum dibaca pun sudah setuju dan apa. Ini penting sekali. Sehingga job security orang safety itu di sini, yang paling kelihatan di sini. Ingat ya tadi bawah kita dianggap leader atau tidak, itu tergantung keras. Nah, kalau ke bawah anak buah kita ini, kerasnya karena kita disiplin apa tidak? Kita ngasih contoh apa tidak? Tapi kalau manajemen, itu tambah. Di samping tadi, tambah. Kalau ditanya, bisa jawab apa enggak? enggak. Dikasih pekerjaan, dikasih tugas yang enggak sulit, bisa apa enggak? Bisa diandalkan apa enggak? Itu adalah job security kita sebagai orang safety. Ya. Jadi ini uh. penting. Kemudian, sekretaris ini, sekretaris ini, Marham. ya oke, tapi karena saya, nah, sehingga alasannya aja yang di atas itu banyak organisasinya. Untuk ketua, pilih posisi non-sekte yang punya power dan otoritas. Yang kedua, sebagai sekretaris, orang sekte mengawal jalannya organisasi. Awal, kita sebagai sekretaris. Kalau kita jadi sekretarisnya temen Investigasi, kita ngawal bahwa eh uh, KTKP-nya benar apa tidak? Eh uh, pengangkutannya benar apa tidak? Eh nyari dokumennya benar apa tidak? Eh ini uh, batas waktunya lima hari, kita sudah sampai di sini, ini udah kita yang ngawal, ya, kita yang ngawal. Jadi nanti kalau ketua kalau kepala departemen uh, Mining contohnya disuruh jadi ketua ini. Saya enggak ngerti investigasi Pak, enggak saya belum berdapat training. Enggak apa-apa, Pak. Bapak saya dampingi. Gitu. Bapak saya dampingi. Jadi seperti itu. Itulah pelibatan dan empowerment. Bayangkan. nanti yang dilibatkan ada yang power kepala departemen level departemen head. Gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah organisasi adalah organisasi organisasi tadi tool meminjam tangan orang lain melakukan aktivitas safety masih kita, kita tuh makin banyak bulan ketiga gitu ya jangan orang safety jadi ketua kita sekretaris saja nah. kepala departemen mana gantian gilir Gantian? mereka kan beda tuh mulai ngomong safety kan nah. ya. di situ letaknya ya letaknya di situ jangan kita yang nongol-nongolin safety semua orang udah tahu bahwa kita orang safety sih jadi kita beri kesempatan, orang non-safety itu tampil di safety. Sekretaris, ini sebagai staff ahli, motor penggerak mengawal perencanaan, menurutkan otoritas, koordinasi, mempengaruhi administrasi. Pak mohon maaf nih, luar biasa waktunya terbatas. <laughs> kita ya. tinggal 15 menit. Ya, ini, kesempatan ini, meeting. ini, ini gak saya bahas, kalau kita gitu saya loncat ke kesimpulan ya. Ya. Ya. Atau pertanyaan dulu, Pak? Bagaimana? Tunggu ya, saya simpulkan dulu, saya ya. Simpulan aja Pak. Pertanyaan belakangan. Oke, okay, baik-baik. Karena memang uh, bikin penasaran, Pak Dwi. Jadi, rasanya Pak Dwi perlu diundang ke semua perusahaan dari bapak-bapak yang hadir di sini, nih untuk sharing. nih Pak, ini ini contohnya. Tadi kan kita belum tahu bagaimana cara memakainya leadership ini di tugas kita. Jadi, sebelah kiri ini adalah Leadershipnya, how to, how-nya, dan yang sebelah kanan ini adalah what-nya. Jadi, bagaimana kita sebagai staff ahli memakai komunikasi yang efektif, memakai engagement? Bagaimana kita uh, mendesain program dengan pakai engagement? Bagaimana kita memakai mendevelop SDM, memakai recognition appreciation? Di situ kuncinya, ini di sini. Jadi, bagaimana kita menjalankan tujuh peran kita ini? Dengan caranya seorang leader. Eh, caranya seorang leader. Oke. Okay. Nah, di sini, ini akan kelihatan, ya, akan kelihatan bahwa eh, tujuh tuh, perantang jawab kita ini ada di tengah. Kemudian skill kita itu ada di atas. Di kiri. Kemudian ciri-ciri leader di sebelah kanan. Contohnya adalah, kita harus hadir di lapangan. Jangan di kantor saja. Menjadi pendengar yang baik. Effective communication, effective question. Meminta pendapat, apresiasi, autentik. Empowerment menjadi role model. Kemudian ciri-ciri ini kita harus disiplin, harus jujur, terbuka, harus go beyond, adil, peduli, give credit, cross the loop, sabar, dan sebagainya itu tidak mudah uh, sumbu pendek dan sebagainya. Jadi seperti ini. Sehingga kesimpulannya adalah banyak aktivitas CT, tapi banyak kecelakaan juga. Pertanyaan bisa di Jadi ya ini tadi tadi para pakar di depan tadi. Si Dituruh rai mengatakan bahwa kita sangat mengkhawatirkan sekarang ini. Kecelakaan terjadi terus di tengah-tengah upaya set, jumlahnya sekian banyaknya. Masih mending 30-40 tahun yang lalu. Kenapa kecelakaan belum punya prosedur? Masih mending kan tahu jawabannya. Sekarang apa yang enggak punya? Ya, apa yang enggak punya nah, itu sampai dinding saja ditempelin apresiasi itu sampai habis di gitu. dunia. Kemudian kelemahan kita adalah konsep filosofi dan wahinya. Itu kelemahan kita. Mari kita berhenti sejenak. Kita inspeksi-inspeksi. Inspeksi itu apa sih? Filosofinya inspeksi apa? Filosofinya observasi apa? Kenapa ini dibedakan? Terus tujuannya agar wahinya untuk mencapai apa? Mari kita berhenti sejenak merenung. Dan saya yakin kalau kita belum terbiasa ini tidak mudah berhenti tidak merenung mencari konsepnya. Kemudian leadership adalah kekuatan mempengaruhi. Betul, mempengaruhi. Mempengaruhi itu lebih kuat daripada menyuruh. Karena kalau menyuruh itu setelah selesai, dia akan nunggu lagi, disuruh lagi. Tapi kalau dipengaruhi, itu kita mempengaruhi itu, itu sudah untuk seumur hidup. Kita tinggal memaintain saja. Kalau dia melakukan diapresiasi, itu akan jalan terus. Itu akan seumur hidup. Kemudian dengan dipengaruhi akan bergerak dari dalam dirinya sendiri. Waktu diapresiasi dia langsung luar biasa ingat ya apresiasi saya tadi adalah naik tangga tadi. Jadi semua kita apresiasi agar naik tangga. Pelanggaran CFD kebanyakan karena tidak mau bukan tidak tahu. Nah kita ini ini yang belum saya buka tadi. Saya masuk Freeport tahun tujuh dengan posisi junior clerk di Tambang Bawah Tanah, underground. Delapan bulan, Alhamdulillah saya dipromosi jadi uh, supervisor, tugasnya adalah uh, technical writer. Saya technical writer itu pekerjaan apa, saya nggak ngerti waktu itu. Nggak ngerti, tapi untung ada bule yang kerjakan di situ, saya, saya diajarin, saya ngikutin dia. Gitu. Waktu saya dijadikan technical writer, ini saya orang yang posisi staff supervisor, saya diundang oleh HR untuk training untuk terendeng basic supervision Berarti ada ada planning, ada organizing, ada controlling, ada problem solving, dan ada leadership di situ. Saya lupa, itu lima hari leadershipnya mungkin hanya sekitar dua jam, tapi itu sudah membuka wawasan saya. Bahwa leadership itu ada, supervisor, itu getting things done through other people. Ingat ya, getting things done through other people menyelesaikan pekerjaan lewat orang lain. Nah, yang lewat orang lain ini, kita perlu punya soft skill, perlu punya keterampilan interpersonal skill agar orang tumbuh dan menjadi mau tadi. Nah, setelah itu, nggak ada lagi training yang basic supervision. Saya ngomong kepada manajemen HRD di Freeport. Kenapa dulu ada pelatihan basic supervision? Sekarang enggak ada. Nah, pak, kita sulit pak mengajukan proposalnya. gitu. Kenapa sulit? Karena enggak ada required by law. udah kalau gitu yang di dari law adalah safety. Maka saya masukkan di program basic, accountability program. Jadi basic supervision kita masukkan di SAP, accountability program. Nah, sekarang saya bayangkan, kalau semua disuruh jadi pengawas, tapi tidak dibekali leadership, ini sama saja kita suruh trial and error semuanya. Korban semuanya. ya Trial and error. Sehingga kita harapkan, bahwa well, leadership ini kalau bisa, itu menjadi orang sadar bahwa butuh itu. Karena untuk karir itu butuh. Leadership akan membuat orang mau. Trust. Ini adalah syarat karyawan menerima kita sebagai leader. Trust. Jadi sekali lagi, kalau proposal kita enggak pernah ditanggapi oleh atasan kita, harus introspeksi. Jangan-jangan itu bukan masalah kualitas proposal. Jangan-jangan ini masalah trust. Ya, betul ini. Membangun trust adalah dengan disiplin, jadi role model, care, trust. Karena kepada anak buah, anak buah itu diberi kesempatan, didengarkan, di, itu peringkatan trust pada kita. Acceptance leadership juga bersyaratkan keras. Dari 11 elemen tadi perlu digali di setiap perusahaan. Jadi 11 tadi itu di perusahaannya masing-masing. Coba mulai mendata yang disenengin oleh manajemen saya apa saja? Top manajemen saya kalau ngomong sekte yang disenengin apa saja? Leadershipnya apa saja? Mungkin belum tertuang ke dalam tertulis, tapi sehari-harinya mungkin sudah kelihatan. Nah, itu digali oh yang engagement sudah ada loh berbentuk ini, oh yang komunikasi ada loh berbentuk ini. Mulai dicatat di, di inventory, di perusahaan yang masing-masing. Kemudian, karena apa? Nantinya akan kita formalkan. Kalau diformalkan, harus sumbernya dari dalam perusahaan itu sendiri. Sehingga leadership itu harus autentik dari perusahaan itu. Enggak bisa ngambil dari uh, browsing kemudian dipakai. Enggak bisa. Ya Enggak bisa. Kemudian peran tanggung jawab, Hibin ini, ini berisi tujuh. Leadership-nya adalah how-nya. jawab kita yang tujuh tadi adalah what Sedangkan targetnya supaya aman, supaya punya komitmen, supaya disiplin, itu semuanya adalah why-nya. Ya, kita tahu how tahu what sekarang tahu why -nya. Kemudian leader adalah guide. Ingat ya, kita sebagai leader adalah guide. Dan tim kita adalah hero-nya. Ya, tim kita adalah hero-nya. Kemudian kita menjalankan tujuh peran tanggung jawab kita dengan cara sebelas leader way. Marilah kita menjadi personel safety sejati. Karena saya ini melihat banyak sekali uh, orang safety. Kalau saya di kelas, saya tanya, siapa yang masuk safety? Kemudian kelasnya kelas safety semua. Saya tanya, siapa dari teman-teman yang masuk safety ini karena memang sengaja sengaja cita-citanya masuk safety? Itu hampir nggak ada. Ya, tidak ada. Pak Rahmat pun juga terdampar, itu meskipun jurusannya safety. Termasuk saya, gitu ya, termasuk saya. Kemudian saya tanya, "Siapa yang kira-kira masuk karena tidak ada pekerjaan lain?" Itu hampir semua yang angkat tangan. Ya, hampir semuanya yang Nah, sekarang kalau itu tidak ada masalah, salah jurusan itu tidak ada masalah, selama setelah masuk langsung tahu nah ini sayangnya tidak nggak diterima di pekerjaan lain masih di situ ngelah-ngelah-ngelah-ngelah nguap-nguap-nguap-nguap aja eh, tapi nggak keluar keluar gitu tidak keluar keluar maka mari kita ya mari kita buat SFTM menjadi jalan hidup kalau sudah masuk di SFTM jadi pasien kita ya, jangan ragu-ragu lagi ragu-ragu itu nggak ada yang menguntungkan perusahaan juga rugi kita juga rugi jadi mari SFTM jadi nilai hidup kita jadi kalau kita dimanapun juga sampai off the job, kita nilai safety ini masuk. Tidak ikut-ikutan menawar klasifikasi kecelakaan. Saya sedih sekali kalau melihat orang safety ikut menawar kecelakaan. Orang safety itu yang menjelaskan, ini kejadiannya begini, ini begini, aturannya begini, ada begini, sehingga itu gitu Bukan ikut-ikut menawar. Terus kalau sampai orang safety-nya ikut nawar kecelakaan supaya klasifikasinya lebih rendah, enggak jadi LTI dan sebagainya, dan sebagainya gitu. Ter siapa yang akan mengawal agar klasifikasi kecelakaannya benar? Sesibuk apapun jam berapapun, insiden diinvestigasi tanpa tunda. Investigasi itu adalah pekerjaan yang tidak boleh tunda sedikit pun. Nah, sampai tuntas. Saya ketemu orang safety di lapangan, saya tanya, nah, itu hari Selasa?" nanti hari Kamis eh, kita bisa meeting Pak. Aduh maaf Pak, ya hari Kamis ada ano, jadwal investigasi loh. Mau ada kecelakaan saya bilang. Mau ada kecelakaan kok hari Kamis mau lalu lagi. Enggak Pak, kecelakaan minggu lalu baru mau agenda investigasi sekarang. Astagfirullahalazim. Nanti ya, kayak begini-begini ini adalah ya, berani gobion. Mari kita ini berani gobion. Gobion regulasi. Go beyond teori, Gobeon norma, Gobeon sistem. Contohnya, ada yang ngomong begini, kenapa ini uh, IBPR tidak tidak memasukkan uh, assessment terhadap equipment, terhadap aset. Pak, di 45001 itu hanya, hanya untuk manusia. Tapi kalau kita masukkan aset, kan boleh. Karena kita prakteknya, bahwa kecelakaan kendaraan sekarang kita rekod semuanya. kan, Itu enggak mau. Saya enggak mau. Artinya apa? Kita ini tidak mau melebihi sistem yang kita pilih sendiri. Padahal kan, kalau lebih tidak apa-apa. Tidak takut memasang target safety secara agresif. Saya at least, saya ketemu tiga safety manager yang dia Uh, malah menurunkan semangatnya anak buah, anak buahnya ingin begini-begini turunkan, karena takut nanti kalau nggak tercapai performa dia uh, jelek, ini rendah sekali cara berpikir pak hmm. ya. Ini maksudnya target ini adalah target uh, leading, leading indikator ya, kalau target uh, uh, lagging, masih? Leading ini, ayo kita semaksimal mungkin. Berdiri menjadi pembela ketidakadilan. Jadi, enggak ada yang. Jadi, semuanya tidak adil kita. Jangan sampai itu kepada manajemen dapat, nah ini kemudian pekerjanya yang yang dikalahkan terus. Kemudian kerja keras pada proses bukan hasil Baik, untuk penutup, pemimpin adalah seorang yang tahu jalan. Ia sendiri melewati jalan itu, dan ia bisa menunjukkan arah. Ya, itu pemimpin. Tapi banyak dari kita, ya, dia tahu jalannya, tahu safety. Kita ngomong keluar-keluar mengenai safety, tapi kita tidak melakukan. Itu sama saja yang di cililitan itu, ngomong grogol, grogol, grogol. Hari pagi dia ngomong grogol, grogol, grogol. Sampai seorang dia enggak berangkat-berangkat. Sama seperti itu. Mari kita walk top. Coba baca Ya, yang muslim baca surat 61 ayatnya 2 dan 3. Hukumannya adalah besar bagi orang yang ngomong tapi tidak melakukan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Subhanallah. Selain... Silakan Pak Rahmat baik Pak Dwi waktunya pas kali ini lima menit lagi alhamdulillah uh, tentunya luar biasa ya Bapak bapak Pak. materi yang disampaikan Pak Dwi ini bikin penasaran kita semua untuk lebih tahu lebih dalam lagi ya dua jam rasanya tidak cukup untuk bisa uh, apa untuk bisa uh, terpuaskan oleh apa yang disampaikan oleh beliau Oke, okay, sekarang kita buka uh, Semuanya sudah open Nggak lagi mute ya Pak ya Tapi dengan sangat menyesal Kami uh, tidak bisa memberikan waktu Untuk tanya jawab Pak Waktunya sudah habis Jadi bagi nanti pertanyaannya yang uh, Sudah tertulis Kami akan coba uh, flashback Beberapa sudah, sudah kami screenshot Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Dwi Dan Pak Dwi yang akan menjawabnya ya Pak Dwi ya, ya mungkin uh, materinya di-share dulu kepada semua Pak Kemudian baca-baca uh, dulu dan kalau baca-baca masih nggak ngerti Baru uh, WhatsApp kapan saja Ya, di materinya uh, akan kita share Nah, sebentar lagi kita WhatsApp Oke, okay, ya. Jadi materi nanti akan kami share kepada bapak-bapak uh, dan ibu-ibu semua. -ibu